Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ada kabar spesial yang tentunya kita dapatkan Dan warga Konoha pastinya makin gak sabar menyaksikan acara Papa Bilar Yang ada di acara Dream Books Indonesia Wow, ini seru banget nih sahabat ya Apalagi sudah memainkan bola Tentu Papa Bilar jago banget Ini setelah tentunya Kebahagiaan yang kita dapatkan hari ini jangan sampai lupa pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Idola kesengan kita akan hadir di acara Dreambox Indonesia tayang di Trans TV. Jangan kelewatan, jangan ketinggalan nih persahabat ya Karena idola kesengan kita akan hadir di TV sore hari ini juga Dan tentu persahabat acara akan bentrok juga dengan acara Poles Kepo Inles yang akan tayang jam 5 sore nanti Tetap kita mendapatkan info dari Lensersi Komik Persahabat ya Bentrok nih acaranya Nonton Papa B dulu baru Poles Mau ikhtiar naikin rating TV dulu Katanya tuh ikhtiar naikin rating TV dulu Jadi acara yang pertama adalah Dream Books Indonesia Ada Papa dan setelah itu lanjut ke acara Poles dengan episode terbaru mudah-mudahan dukungan semakin banyak support dan doa juga semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita kemudian persahabat disimak juga di tanggapan komentar yang diberikan dari akun Instagram ratih Lassandra mengatakan kalau aku nonton TV tapi nonton Bunda L juga dengan 3 HP wow, semangat banget ya Masya Allah dan kita lihat juga di komentar selanjutnya dari akun Nonon Askar Mozat mengatakan, "Iya, siap. Mari kita gempur di TransTV dulu. Next, kita ke Poles Tuh, tetap semangat ya untuk warga Konoha, mensupport, mendukung yang terbaik untuk acara idola kesayangan kita." Kemudian, persahabat disimbang juga. Info bahagia kita dapatkan mengenai... Global fanspeak di aplikasi Jux, Alhamdulillah persahabat Bunda Lesti masuk top 10 trending dan berada di posisi puncak Wow lagu Lentera dengan voting 28,1 juta ini sih kabar baik banget ya untuk semuanya Bismillah semoga rezeki Abang Fatih ya mudah-mudahan bisa bertahan sampai besok jam 11 untuk Lesti Kejara di posisi pertama Kita pertahankan Berikutnya juga persahabat ya di Simak. Ini ada momen spesial banget nih Untuk Les Lut lovers disimak Simak nih persahabat ya Dari Bunda Lesti Bilar saat bermain Di kota Bandung Ini main bola tuh ya Main bola Ini luar biasa banget tuh Bang El Anteng banget dengan oleh Bunda Lesti Makin sabar banget ya menyaksikan vlog ya kita selalu menunggu kejutan, selalu menantikan kebahagiaan yang disuguhkan lewat channel Youtube Leslar Entertainment Dan kita juga mendapatkan info nih persahabat bahwa single terbaru Bunda Lesti Kejora sudah ada versi remix ya Kita mendapatkan info langsung dari Leslar Al-Fatih underscore FC SLH sudah ada versi remixnya guys, cus yang pintar edit tidak jeduk ramekan sonya katanya tuh, wah wow, udah ada versi remixnya, ini mantap banget nih. Kemudian di juga ini ada momen spesial banget ya di tahun 2020, papa bilar saat memberikan kue ulang tahun di hari ultahnya bunda lesti, ini saat mendekatinya saat pertama kali abang Bilar, sebutannya dulu nih Persahabat ya, ke rumah Lesti kejora memberikan kue ulang tahun dan ada sebuah Kalimat ucapan, selamat Ulang tahun, dedek Tetap gesrek ya, katanya tuh Wah, Masya Allah banget, dan di tahun 2021, dan ternyata Sudah Ganti dedek gesrek menjadi Wanita terbaik Inilah kebanggaan Untuk warga Konoha, Masya Allah Dari dedek gesrek jadi wanita terbaik yang terpilih, aduh luar biasa banget pokoknya, dibikin bangga. Dan Alhamdulillah juga bulan ini, bulan Agustus, bulan kelahirannya idola kesayangan kita Bunda Lesti. Semoga ada surprise atau kejutan yang lebih wow, yang lebih wah dari Papa Bilar untuk sang istri tercinta. Kita masih menunggu kabar dan kejutan bahagia selanjutnya yang akan